Akankah Euro-GBP terus berkonsolidasi? Bias harian pergerakan Euro-GBP terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga euro GBP terus bergerak ke atas dan menembus level 0.84423 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.84549. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212